Kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Capricon di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Capricon di bulan Agustus tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Capricon di bulan Agustus tahun 2021.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 Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambilkan kesimpulan ataupun yang memperkuasa peramalan zodiak Capricorn di bulan Agustus tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Tupis kesehatan tanjongan Capricorn adalah Six of Swords ataupun 6 Pedang. Secara umum, six absurd itu diartikan perjalanan kehidupan mengarungi sebuah perjalanan kehidupan yang membuat kelelahan dan membuat kesehatan sedang menurun. Namun di sini meskipun kesehatan sedang menurun tidak ingin menunjukkannya kepada orang-orang yang disayangi dan di sini menggambarkan kesehatan Songal Capricorn di bulan Agustus tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini terjadi dikarenakan Songal Capricorn terlalu lelah dalam bekerja, terlalu lelah untuk mengarungi kehidupan, terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dan di disini juga digambarkan bahwasanya alam tentangan akan dihadapi oleh seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana sini akan membuat beban pikiran juga serta membuat kesehatannya menurun dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Capricorn serta seseorang yang sudah matang pikirannya dan di disini menggambarkan Kesehatan seorang Capricorn mengalami penurunan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana di sini seorang Capricorn memaksakan diri memaksakan kehendak untuk bekerja, yang dimana di sini untuk membahagiakan keluarga, namun di sini seorang Capricorn akan mengalami penurunan kesehatan, dan di sini seorang Capricorn tidak ingin menunjukkannya kepada keluarga, namun di sini dua seorang pasangan, doa keluarga akan mendukung, memotivasi serta mensupport seorang Capricorn agar kesehatannya lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Temperance. Secara umumnya temperance itu diartikan kesederhanaan, kesabaran. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan kesehatan seorang Capricorn di sini menggambarkan kesabaran seorang Capricorn untuk menjalani kehidupan meskipun banyak mengalami rentangan di bulan Agustus yang membuat kesehatannya menurun, membuat seorang pasangan akan selalu mendampingi, akan seorang Capricorn agar kesehatannya lebih bagus dan di sini akan bertapak positif kepada kehidupan dan untuk kartu keuangannya adalah 9 of pentacle ataupun 9 koin secara umumnya 9 of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan apapun yang dilakukan akan membuahkan hasil dan disini menggambarkan keuangan seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2021 mengalami peningkatan yang dimana disini dikarenakan seorang Capricorn akan mendapatkan banyak-banyak banyak pekerjaan yang membuat finansial lebih bagus lagi. Di sini juga menggambarkan apapun usaha apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2021 akan mengembukan hasil yang maksimal untuk meningkatkan keuangan. serta di sini tidak tertutup kemungkinan satu usaha adalah usaha milik Capricorn sendiri yang mendongkrak keuangan lebih bagus lagi. dan untuk support energinya adalah Page Obsort. Secara umumnya Page Obsort itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan keuangan seorang Capricorn akan mengalami peningkatan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana sini terjadi dikarenakan doa dukungan seorang anak telah membuahkan hasil untuk keuangan seorang Capricorn banyak tawaran pekerjaan didapatkan apapun usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil serta disini usaha yang dilakukan oleh seorang Capricorn akan membantu keuangan lebih bagus lagi dan jika kartu Kuta yang sekitar gabungkan dengan keuangan seorang Capricorn disini menggambarkan Kesederhanaan, kesabaran seorang Capricorn meniti karir, meniti pekerjaan atau membuat hasil yang maksimal dengan didukung. Oleh doa seorang anak, motivasi seorang anak, serta di sini seorang Capricorn mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak dan keluarga Capricorn sendiri. Dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah Two of One ataupun dua tongkat. Secara menyatu, One itu diartikan dua tindakan, satu lakukan dan satu tinggalkan ataupun bersifat memilih. Dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2021. Karirnya di sini ada beberapa prediksi Yang pertama, seorang Capricorn dihadapkan untuk memiliki karir pekerjaan yang lebih bagus dan yang bisa mendongkrak karirnya serta kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan seorang Capricorn akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana di sini usaha miliknya sendiri serta usaha yang ditawarkan oleh orang lain yang membuat. Mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini juga disarankan kepada seorang Capricorn, baiknya lakukan pergerakan satu per satu sampai selesai, yang dimana akan mendongkrak finansial lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah naik opson. Secara umumnya, naik opson itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah dibawa tahun, serta seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Capricorn memilih pekerjaan yang dimana di sini usahanya sendiri dan usaha yang ditawarkan kepada dirinya. Namun kedua pekerjaan ini akan mampu mendongkrak keuangan lebih bagus lagi yang dimana pekerjaan ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan Capricorn yang disimpulkan dengan naik opsi serta di sini seorang pasangan akan mendoakan usaha seorang Capricorn agar lebih meningkat serta karyanya lebih bagus yang mampu mendongkrak finansial lebih bagus lagi dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan cara pekerjaan seorang kaprikorn di sini menggambarkan efek kesabaran kesederhanaan seorang kaprikorn di dalam meniti karir akan menghasilkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri kepada kehidupan kepada keluarga serta kepada pasangan yang dimana mana di sini finansialnya akan semakin meningkat yang didukung kartu nine open tackle dan di sini seorang kaprikorn akan mendapatkan job dari orang orang terdekat yang mendukung mendukung finansial juga lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah 6 of cup ataupun 6 piala. Secara umumnya Six of cup itu diartikan terbuka, saling jujur, saling setia, saling percaya dan suka berbagi pengalaman. Dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Capricorn di bulan Agustus tahun 2021, di sini disebutkan seorang Capricorn bersama pasangan saling terbuka, saling jujur, saling percaya dan saling berbagi pengalaman yang dimana di sini mampu Membuat hubungan asmaranya lebih bagus lebih harmonis lagi di bulan Agustus tahun 2021 dan di sini dampak positif akan didapatkan di dalam kategori hubungan asmara, apabila seorang Capricorn bersama pasangan sama-sama menjalin hubungan dan saling percaya. Dan untuk support energinya adalah naik oven. Secara umumnya, naik oven itu diartikan seseorang yang dekat dengan Capricorn, seseorang yang sudah matang pikirannya, serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Capricorn akan lebih bahagia apabila sama-sama menjalani hubungan asmara yang setia saling jujur saling percaya dan saling berbagi pengalaman yang dimana di sini pasangan seorang Capricorn serta Capricorn suka curhat ataupun suka bercerita tentang pasangan kepada orang-orang terdekat dan di sini orang-orang terdekat yang disimbolkan dengan Knight of One akan mensupport mendukung hubungan asmara seorang Capricorn agar lebih bagus lagi dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Capricorn di sini menggambarkan kesederhanaan, kesabaran seorang Capricorn bersama pasangan di dalam menata meniti hubungan asmaranya akan berbuah manis di bulan Agustus tahun 2021 atas support doa dan dukungan dari orang-orang terdekat serta sahabat-sahabat Capricorn sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Capricorn itu berada di angka 6, 69, 92, 26, dan 64.